Ku berserah tempatku kan kembali. ku memohon dan meminta ya robi hanya Engkaulah tempatku kembali dan bersujud ya robi Kembali, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ya Robi, hanya Engkau lah. Tempatku memohon dan meminta, ya Robi, hanya Engkau tempatku kembali dan bersujud, ya Robi. Kan kembali, ya Robi.